Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di DZ Official. Saat ini saya berada di uh, Surosulu Nurul Iman. Nurul Iman Desa Gunung Bugsu. Tepatnya hari ini adalah hari terakhir kegiatan suluk di Surosulu ini. Nah, berkesempatan saya bisa berbincang-bincang dengan beberapa jemaah uh, Surosulu ini. Salah satunya adalah yang berada di depan saya ini. Uh, dengan Bapak siapa, Pak? Ya, silakan. Salam. Nah, ya, Bapak di Salam ya. Silakan Pak. Cerita Pak. Oke, nama saya Idris Salam. Salus seorang jemaah suluk Nurul Iman Desa Gunung Busu Saya baru kali pertama masuk melihat Naksabandi. Alhamdulillah sudah berjalan selama dua puluh hari. Dua hari ya. Dan hari ini hari penutupan. Malam, kami akan pulang ke tempat masing-masing. Oke, okay. Mas Pak, sebentar uh, Pak, untuk kegiatan seluruh tahun ini, kira-kira berapa orang jamaahnya Pak? Kalau semua jemaah yang perempuan itu orang uh -huh. dan yang laki-laki 10 orang. Oke, okay. uh, di bawah bimbingan dari siapa? Pak? Di bawah bimbingan pimpinannya itu Abuya Alegrinatori. Oke, okay. uh -huh. dan koordinatornya Abuya Neng Nah kalau di surau ini siapa yang membimbing? Ustadz Marzuki. Aku pimpinan sentri seberuang. Oke, selanjutnya siapa lagi? Dan oh, Tangku Bilal. Oh Tangku Bilal ya. Di sebelah kanan saya ini. Okay. Oke, okay. oke. Terus uh, begini uh, Bapak Ongku ini salam ya, Bapak katanya tadi baru masuk uh, Tarikat Naksabandi tahun ini nah kira-kira iya. apa yang bisa melatar belakangi Bapak berkeinginan masuk pada tahun ini Pak sebetulnya keinginan masuk itu bukan karena ada peksaan dan lain-lain. cuman ya. sudah keindak hati sebetulnya dan Alhamdulillah saya masuk dan saya sudah jalani dari uh -uh. Kades Bandi ini, uh -uh. sebenarnya banyak kenangan ataupun perubahan pada diri saya sendiri. Pertamanya yeah, okay. sebelum saya masuk ke Serikat Nasebandi ini, saya sering kemarah atau naik angin yeah, yeah, bila yeah. berbicara sama orang-orang. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa berubah dan berubah sedikit demi sedikit Oke. Okay. Itu salah satu perubahan pada diri saya sendiri Oke okay, saya izin potong sedikit Pak Kira-kira uh, sebelum Bapak masuk uh, Tarikan Aksa Bandi ini Mungkin banyak yang, uh, yang terpikirkan oleh Bapak di luar sebelum masuk uh, Sesuai dengan apa yang Bapak alami sekarang Contoh uh, Katanya kalau masuk e, tarikat ini kita dibebani dengan ini, ini, itu Nah setelah Bapak masuk, apa yang Bapak rasakan? Sebetulnya kalau omongan orang memang macam itu Tapi setelah kita jalani, semuanya bisa berjalan dengan lancar oh, iya, iya. Nah, Sebetulnya apa yang dipikirkan orang itu terbebani itu sebetulnya tanggung jawab kita semua Lantaran kita merasa terbebani karena kita belum masuk ke dalamnya itu, oh, iya. itu kita nggak tahu kan iya iya betul sekali nah terus selanjutnya cerita lagi pak apa yang bisa bapak rasakan selama uh, mengikuti program suluk selama 20 hari ini pak Ya terlalu banyak kalau diceritakan semuanya mungkin satu tahun enggak nggak habis kan. Cuman saya ambil kesimpulan sedikit. Uh -huh. Kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini di Surau Nurul Iman Desa Gunung mutu ini ya tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik uh, kalau perbedaannya kalau kita beribadah di luar atau di rumah itu uh -huh. banyak perbedaan daripada di musala karena di musala ini kenyamanannya kita senang enggak uh -huh. ada gangguan. Jadi pun kita pun beramalkan hampir 24 jam Mengingat ya, Allah Subhanahu ta'ala Iya betul nah, sekali Salah satu contohnya Oke okay. uh, Dalam kesempatan ini uh, Ongku Idris Salam uh, Bisa sampaikan apa pesan ataupun harapan ke depan buat uh, kita semua Ya harapan saya ke depannya Dan saran saya di dalam jemaah Bahan terikat dasar banding ini di Desa Gunung ini saya paling muda mungkin. Iya. Yeah, okay, uh, okay. Jadi harapan saya kepada rekan-rekan yang sebaya dengan saya. Ya yeah, senior ya. Yeah. Uh, marilah kita sama-sama menuju kemosolal gunung ke, ke Nurul Iman ini. Yeah. Karena sebetulnya di sinilah tempat kita mencari keterangan yeah. ataupun mengubah hidup kita sendiri. Mm -hmm. Kalau kita belum berubah, berubah apa lagi mau berubahnya? Iya. Jadi itulah harapan saya. Semoga masyarakat kita makin tahun semakin banyak masuk terikatnya sebagai, amin amin. Yaitu di Desa Gunung -Gusung. Amin amin. Uh, untuk uh, pemerintah terkait Pak, apa harapannya? Ya kalau di, di pemerintah harapan kami selaku kebetulan saya juga pemurus limusola, dan nurul iman ini, mm -hmm. ya kedepannya kami harap tolong apapun kesulitan yang kami alami yeah. kami minta partisipasi dari pemerintah sebab musala atau surau suluk murid iman ini ini merupakan tanggung jawab kita bersama betul sekali bukan yeah. dusun tapi desa yeah. sama juga dengan masjid Al Mujahidin Desa Gunung Musuh dan yang kedua iman desa Gunung Buku. Selanjutnya juga bisa disampaikan kepada para dermawan yang ada di desa Gunung ini ya. Ada juga pada donatur-donatur ya. dan dalam kesempatan ini saya selaku pengurus turut-turut nurut iman desa Gunung Buktu mengucapkan terima kasih. Karena tanpa partisipasi donator donatur-donatur yang ada di desa kita ini ataupun yang di luar, mungkin turut-turut pada tahun ini mungkin belum terwujud. Tapi yeah. berkat bantuan mereka semua, yeah. Alhamdulillah, Jemaah kita bisa berdoa dengan aman, dengan nyaman. Nah, dan kami pun di sini tidak intensi mendoakan, yeah. buat untuk desa kita Gunung Musu yeah. dan juga donatur-donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya kepada kami demi suksesnya acara Suluk pada tahun tahun ini di desa, iman desa Gunung Musu dan apakah ada ungkapan uh, terima kasih secara khusus bagi para dermawan? ada juga yang khusus itu seperti Bapak Irwan Saputra oh Bapak Irwan Saputra uh, ya uh, uh, betul sekali ya. anak kami yeah. uh, kami sangat berterima kasih sebab antusisme beliau itu sangat kuat di segi apapun di desa kita ini, oh, iya, iya. Di desa ini baik di segi acara-acara lain ataupun di daerah musola-musola masjid kami tidak enteng-entengnya menolak lantun sama mereka. Uh, uh, uh, Namun sampai saat ini belum ada mereka mengecewakan iya, iya, iya. itu semoga beliau siap sejak selalu murah karunia, alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja Pak. Silakan tutup. Oke, okay, terima kasih. Teman itu yang bisa kami paparkan Mungkin di episode yang lain lagi Kita berjumpa lagi Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh